firahimallahu taala bismillahirrahmanirrahim dan rasulullah SAW bersabda Atas beberapa penggantiku, rahmatullahi rahmatnya Allah, Kila dikatakan, Waman khulafauk, Waman siapa khulafaukah, Khulafaukah para pengganti panjenengan, penggantimu, Kola berkata, Kola Rasulullah bersabda, Al-ladhina, al yaitu orang-orang yuhyuna, Yang menghidupkan sunnati sunnahku, wa yu'alimuna, dan mengajari, ha, dan mengajari, wa yu'alimuna, dan mereka mengajari, ha, sunnati, aibadullahi, beberapa hamba Allah. Orang itu kalau alim, kemudian, mau menyampaikan ilmu kepada umat manusia, maka, orang ini akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Siapa mereka-mereka yang, men, yang menjadi penggantinya Rasul? Rasulullah mengatakan alladzina yuhyuna wa yu'allimuha wa yu'allimu wa yu'allimuna wa yu'allimunaha ibadallah. Yaitu mereka-mereka yang menghidupkan sunnati, yuhyuna sunnati. Yang menghidupkan Sunai, Sunai Kanjing Nabi, dan mereka mengajarkan Sunnah kepada manusia. Kalau ulama itu tidak hanya sekedar didengar perkataannya saja, tapi dilihat, hmm? dilihat perangainya, akhlaknya, percakapannya hmm? di saat para ulama itu. Dihinakan di tengah-tengah umat Ya iya Akan banyak orang-orang su'ul khotimah Mati su'ul khotimah hmm? Kenapa sampai ulama-ulama terhina di tengah-tengah umat Jawabannya Gara-gara ya? Gara-gara ulama itu tidak mengikuti Aturan-aturan Allah dan tidak mengikuti sunnah ikanji Nabi Makanya terhina Wahamal ataru. Adapun beberapa atar, atar itu daunnya para sahabat. Fakot kola maka benar-benar berkata: Umaru Saidina Umar radhiyallahu anhu. Umaru Saidina Umar radhiyallahu anhu. Jangan kencang-kencang ganggu masyarakat. Ini. Man haditha man barang siapa haddatsa menceritakan hadisan hadis fa'amila maka mereka melakukan bihi fa'amila maka mereka melakukan bi dengan hadis falahu maka baginya mislu ajriman. Misru mislu sama pahalanya orang Amila yang melakukan dalikal amala itu amal. Apabila kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, kemudian orang lain melakukan ilmu yang saman sampaikan, maka kamu akan mendapatkan percikan pahala sebagaimana orang sebagaimana muridmu melakukan amal. Hmm? Makanya ulama itu lebih pintu angin. Kenapa kok ulama itu masuk neraka sulit? Karena banyaknya amal yang dilakukan oleh murid-muridnya kelak di akhirat akan terpercik pada dirinya. Makanya kalau kamu jadi ulama, jadi kiai itu perbanyak ngajar. Sing ngajar malah ustad, gak bisa salah. Kamu harus ngajar. Habiskan waktu untuk untuk santri, untuk ngaji. Enggak benar itu hmm? Kadang-kadang ada seorang Kiai, Dino ngaji sepisan Kadang Andrus Nah itu undangan surga Bepol, baru ngajar santri Keset eh, Gimana kita ini Semestinya itu ngajar santri harus yang Surga Alhamdulillah Saya kalau ngisi pengajian kan Berusia nolak bisa roh akibatnya kalau saya kena kalau, kalau dapat apa undangan isi pengajian atau kena musibah Heh? kenapa kena musibah mesti bangkrut aku saya kalau ngisi pengajian bangkrut aku Heh? lu kenapa kok bangkrut memang saya sengaja kok Heh? saya setiap ngisi pengajian di mana Bancar-bancar atau salam tempat lainnya. Kemarin di ProDaddy beri semua. Lebih banyak kemarin di ProDaddy. Hmm? Yang tidak punya kitab terjalannya download. Download apa? Download PDA. Waqala. <tuh> wa dan berkata Ibnu Abbasin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma muallimun nas muallimun nasi orang yang mengajarkan manusia al khairah kebaikan yastaghfiru memintakan ampunan lagu kepadanya kullu shay'in segala sesuatu Hatal al khut hatal khutu sehingga ikan sehingga ikan fil bahri di laut Orang itu kalau mengajarkan ilmu agama Semua makhluk-makhluk Si Allah Memintakan ampunan kepada orang itu Bagaimana jika lo yang memintakan ampunan itu adalah malaikat? Hmm? Masya Allah Apa kan? Masya Allah Masya Allah Jadi mana? Hmm. Kan Saba? Oh ya. Yeah. Alhamdulillah. Rasid mm. do ngantuk <laughs> Neng neng neng. Ini Rizky bin Haitullah ya tas. satu, Tuh, mbak D Bagi, bagi, bagi satu-satu Jadi orang itu kalau ngajar ilmu ngajar ilmu agama maka yastaghfiruna kullu syai'in hatal fil semua makhluk-makhluknya Allah senantiasa memintakan ampunan kepada muallimul khair bahkan ikan-ikan yang ada di laut makanya usahakan toh kamu itu toh usahakan mulai sekarang jangan nunggu nanti kalau sudah boyong Mulai sekarang yang sungguh-sungguh menyebar kebaikan, membuat status-status di Facebook, mengarahkan santri. Lebih-lebih kalau ada anak baru itu diarahkan. Hmm? Diarahkan caranya. Dulu saya di pondok itu sering nyemai santri. Tidak cuma itu saja. Loh. Setiap pada santri baru itu tak potongi. Pertama kali itu, sing asli aku gak di motong. Kang Gelem Kang, kamu bisa potong, potong rambutnya. Mau. Uh, uh, ya. kamu udah bisa bisa. Udah lama bisa. Ya udah lama. Padahal saya itu tak latihan. Hmm. So, so, so. Hmm. Kebetulan saya ini orang cerdas. Jadi, hmm. alhamdulillah. Pada akhirnya saya ahli di saya itu ahli matang saya. Makanya saya lihat itu yang cuma ngawur nih. Saat ini ciri dibotong wah, ngawur. Mau motong rambut ya seperti motong rumput ya. Bos sih nyambian dibiarkan yang sini. bentuknya kayak minyak jinggo. Pokoknya minyak jinggo yang bagus itu. Usahakan kamu pulang dari pondok ngajar. Jangan gak ngajar. Ning, dengerin ning. Gus, dengerin Gus Gus pam dus. Gus. Ngajar. Tidak boleh, tidak. Ngajar ilmu. Kamu gak usah khawatir. Ustaz, saya ini bodoh lu. Kamu pengen ngajar ilmu, nunggu kamu ngalim. Uang kamu itu bodohnya istiqomah dari dulu sampai eh, sekarang. Jangan nunggu ngalim. Semampunya ngajar. Paham gus? Ngajar. Di Facebook tenanannya. Yeah. Wakola dan berkata, Ba'dul ulama'i sebagian para ulama' Al-alimu, orang yang alim Yadukhulu fima Allah wa baina khalkih Fal yandur kaifa Al-alimu, orang yang alim yadukhulu Masuk fima pada pada sesuatu Baina Allahi antara Allah Wa baina khalkihi dan antara makhluknya. Falyandur maka. Falyandur maka supaya melihat khaifayat hulu bagaimana mereka masuk. Khaifayat hulu bagaimana mereka masuk. Ulama yang benar-benar ulama terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah meletakkan harta benda Tidak pernah meletakkan pangkat derajat di dalam kolbunya Di dalam kolbu dipenuhi akan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang alim di saat mereka menghadapi manusia Tidak pernah mengharapkan pemberian apapun dari manusia Paham? Saya itu kalau dia- dia orang tak ta lempar lagi, tak lempar lagi, tak lempar lagi. Gak ngaruh, so, mamanya atau saya ada ad, saya diberi makanan lalu tak makan lita baru. Ada ibu-ibu datang ke tempat kerusuhan so, bawa sesuatu, masya Allah ibu ya Allah langsung saya buka di depan saya. Tak buka tujuan saya tak biar seneng dia, jujur-jujur gue saat tundun. <laughs> saya buka sini sini pisang pisang satu tundun tak incipi wah enak bu, masya allah ini pisang apa bu namanya oh ini pisang emas pisang pisang emas pisangnya ciri kecil kecil masya allah enak ibu padahal sih nggak cocok -e biar seneng ya. Kamu kalau diberi pemberian orang, lah, diemongi ini aku rasa raseneng ibu. Astaga. Astaga. <laughs> Astaga. Ya boleh, walaupun kamu gak suka itu, entah entah enggak mau menisuka. Itu kan. Saya kalau ada tamu-tamu gitu, biar seneng orangnya, saya diberi jubah. Di depan tamu langsung tak pakai. Wah, masya Allah bagusnya, masya Allah. Jangan senang pemberian orang lain Apalagi senang mengharapkan diberi ke orang lain Paham? Udalah, kudung yang kau miliki Itu adalah kudung yang terbaik Baju yang kau miliki Itu adalah baju yang terbaik Sandal yang kau miliki adalah sandal yang terbaik Udah Nggak usah mengharapkan sesuatu dari orang lain Ishat di dunia, buka Allah, berizuhutlah kamu di dunia, tentu kau akan disuka oleh Allah. Jangan letakkan harta benda di dalam kolbu, Allah akan mencintaimu. Karena sesungguhnya hati yang tersimpan dengan banyaknya harta, hati yang tersimpan eh, akan tingginya derajat Sesungguhnya orang semacam ini apabila tercium oleh orang-orang ahli maksiat, baunya busuk. Hah? Dengerin ini Baunya busuk Kenapa seperti itu? Ujung-ujungnya duit Dengerin itu Santri itu dilatih mulai sekarang Jangan kubudunya Jangan cinta harta hmm? Jangan cinta harta Punya uang jangan letakkan di hati Punya uang letakkan di saku Letakkan di dompet, letakkan di ATM Letakkan di perbankan. Jangan diletakkan di hati, sehingga di waktu uang kamu hilang, uang kamu didolimi orang, uang kamu dihutang orang, dan sebagainya, betapa mudah kau mengatakan, "Udah enggak usah bayar." Huh? Jangan pernah lu uangnya pengen saya pakai, ngopo, ngopo, nggak usah gitu walaupun pada akhirnya hidup kamu ngopo, biar biar Allah Maha tahu ya nggak? Ya. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar dan Allah akan membelas semuanya. Indan nas. Bukan nas. Kalau kamu pengen dicinta oleh banyak orang, jangan pernah mengharapkan sesuatu dari orang lain, jangan pernah sidik-sidik juk -sidik bantuan juk bantuan sama orang lain. Seadanya saya bangun seadanya. Huh? Nanti kalau waktunya kaya kaya kaya sendiri, Lu mimbar teko KB, saya nggak pernah om menginginkan ya Allah datangkan kepada kami santri yang banyak, lapang, jangankan santri banyak, mau oh, santri mentok saja nggak pernah saya harapkan, nggak usah, jadi fitnah, banyaknya hisap keladi akhirat, eh? Dulu saya pernah dipanggil sama seorang kyai untuk mendoakan pondoknya. Lalu saya datang ke sana, lalu diberi air putih supaya mendoakan. Apa kata saya? Pak Kiai jangan air putih. Jangan air putih, datangkan minyak tanah. Pak Yainya diam. Niat panjir dengan dok, Pak Kiai tidak karena Allah. Lebih baik. Eh, datangkan minyak tanah, saya doain setelah itu minyak tanahnya kebiurkan ke pondok, bakar Nangis ya. Romayainya nangis ya. eh, Setelah saya pulang, selang beberapa bulan, melangsung maju pasar santribanya eh. Jangan diharapkan, sesuatu kalau, gak, kalau diharapkan itu malah nggak datang Percaya nggak? ya Iya yang penting kamu memanajemeni diri kamu menjadi yang terbaik Kamu hanggar soli, sergap adus, sergap sikatan ya Sering pakai minyak wangi, menghiasi organ tubuh dengan akhlak yang mulia Bekerja sungguh-sungguh, uangnya banyak, yang dermawan, Setiap orang cah putri kirimi duit, insyaallah Insyaallah orang cah putri beri aku eh? Mas, tolong mas, aku dikawin mas Aku anak yatim piatu <laughs> Kemarin ada orang PA ke saya Pak Yai, saya ini yatim piatu yai. Lalu saya tanya, umur panjangan berapa? Umur saya ini 52 52 yatim piatu <laughs> 52 yatim piatu nomor. Falyandur, maka supaya melihat Maka supaya mereka melihat fa'yat Hulu Bagaimana mereka masuk Waruwiya dan, dan diceritakan waruia ya dan diceritakan Anas Sufiana Sesungguhnya Sufyan Al-Thawri ya dan diceritakan Anas Sufyan al Sesungguhnya Sufyan sauri Rahimahullah Masya Allah afikir, Ya yang ini tidak Pak Yai, aw, ya, pecal dasi. Pecal dasi, nah. nah, nah, Aku membeli orang yang pecah Pecah Kenapa? Kenapa? Ya Mulai kau Kupengku Kupengku Monggo mbak, mas, monggo pikir, Rahimah semoga, rahimah semoga membelasihu kepada Sufyan Sauri, Allahu Allah, khadima datang, askolana, di askolan. Pernah suatu ketika, Sufyan Sauri datang ke askolan. Fama katha, maka berhenti. Fama katha, maka menetap maka beliau meletap maka kata, mananya berhenti ya kata, maka beliau berhenti layas alu tidak bertanya hu kepada Sofian Sauri insanun manusia fakola maka Sofian Sauri berkata fakola maka Sufyan Sauri berkata aku ru Aku ru li lah min adal pelat. Aku ru kembalikan li kepada aku. Oh boh aku ru itu. Nanti cari sendiri ya. aku Akuru, kembalikan. Kembalikanlah li kepada aku. La'akhruja. Supaya aku keluar. Min baladi dari ini negara. Hada ini baladun negara. Ya mutu yang mati fihi di hadal balad. Al ilmu ilmu Sufyan Sawri itu pernah datang ke Askolan Setelah datang ke sana Tidak ada orang yang tanya tentang ilmu Maka sesungguhnya Di saat ada sebuah daerah Kok nyampe nggak ada orang eh, Tanya tentang ilmu sama sekali Sesungguhnya Negara itu adalah negara yang mati Mati akan ilmu kalau memang negara itu adalah negara yang barokah, tentu ada orang yang tanya tentang ini. Makanya saya kalau ngisi pengajian tuh, ambil mempersilahkan orang tanya. Ambilnya badui, ragetang, saket tahu satu sayu. Satu kona seso. Murah. Anak <tentuk> muda, engkau <tentuk> mewujudin. Wajibnya nanti. <tentuk> satu. Satu. Satu. Satu wa dan sesungguhnya Sufyan Sa'uri berkata dalika dalika itu Khirsan Khirsan ala fadilati ta'lim ta Kherson karena bersungguh-sungguh, ala fadilati ta'alimi, atas keutamaan mengajar. Wa il ilmi dan kekekalan ilmu. Wa istibqo il ilmi dan kekekalan ilmu. Bihi. Pada hadal balat Karena sesungguhnya yang mampu untuk menerangi mata hati semua orang itu adalah ilmu Dan ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu ilmu agama bukan ilmu umum Karena ilmu agama lah yang mampu untuk menerobos di setiap waktu manusia Huh? ilmu agama itu bisa diajarkan pagi hari setelah subuh siang hari sore hari malam hari itu bisa semua huh? tapi kalau ilmu itu nggak bisa ada orang ahli ilmu matematika ngajarnya jam satu malam milik didemo orang murid-muridnya. Ya? Nah, kemarin ada mahasiswa liburi hanya sebentar aja dosennya didemo coba almu barok orang liburi Orang-orang yang dimuat, malah dua orang. Ya, betul. Amin. Amin. Waqala. Waqala dan berkata atau un ata. Waqala dan berkata atau ataun ata. Radhiallahu anhu. Radhiya semoga meridui Allahu Allah anhu kepada ata. Dakhultu aku masuk ala Saidin kepada Said Ibn al-Musayyab, putra al-Musayyab. Wawa sedangkan Said yabki menangis. Fakultu maka aku berkata, ma yubkika, ma apa yubki yang menyebabkan yubki yang menangiskan ka kepadamu. Pernah suatu ketika saya atau ini datang apa itu silaturahim ke tempatnya Said bin Musayyab. Sedangkan saya Said dalam keadaan menangis. Lalu ditanya Mayukik, kenapa engkau menangis? Fakola, fakola maka fakola maka kau fakola, kola. Maka Said berkata, "Laisa, tidak ada Ahadun seseorang. Yes, yang bertanya nih kepadaku, an dari sesuatu." Hmm? Said Al-Musayyab pernah menangis selalu ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Beliau mengatakan, "Kok tidak ada sama sekali orang yang menanyain ilmu kepadaku." Ini bukti bahwasanya. Menyebar ilmu ini Masya Allah sangat-sangat penting Sebuah daerah Apabila daerah itu tidak ada orang Yang menggali ilmu Tidak ada orang yang bertanya tentang ilmu Artinya daerah itu adalah daerah yang mati Waqala Dan berkata Ba'aduhum sebagian ulama Al-ulama'u Para ulama si Azminati, si Azminati lampunya beberapa zaman. Ulama lah yang mampu untuk menyinari setiap hati manusia, yang mengarahkan setiap perjalanan hidup manusia. Hmm? Berhubung porokia itu yang menjadi lampunya manusia, setidaknya e, kiai ini disaing itu hati ini simpan dangu. Hmm? Bagaimana supaya kyai-kyai itu bersumber keilmuan yang dahsyat? Terus bersumber terus. Bila mana? Beh, beh. Salam. Santo. Lu minum ngene anggur wae jalanan sampe penake lah. Masyaallah. Sekel maksyake mbendi makat. Mriki lu ta mriki kalian ningali. Manggir mriki kira ningali cagan-cagan. Nangare kula ngganggu mok. Isin iki Ya wis. Nutupan tulang mulai-mulai peraya sahur berangar gotok telo buruan kerasa karena awalnya kita telo tapi nanti pikir peraya rusak ukuran dipucu. Di rumah dengan menganteloh lawak kerasa mengetik e ketoh e ollo cipu-cipul ati rusak al ulama sirajul Azminah para ulama sirajul azminati lampunya beberapa zaman kullu wahidin setiap seseorang Misbahu zamanihi kullu wahidin setiap berorang maksudnya per orang ulama itu lo misbahku zaman hi lampunya zamannya ya tadi ubi ahlu asrihi ya tadi minta minta terang ubi dengan ulama ahlu asrihi ahli ahlu asrihi ahli zamannya zamannya ulama apa Zamannya kulu wakit Setiap ulama itu akan menerangi setiap hatinya para santri Bisa mengarahkan Makanya kalau ada ulama oh, Hanya gara-gara urunan santri oh, kacau Bagaimana mampu untuk memberikan hidayah kepada umat oh, Hanya urusan uang saja kacau Apa itu <tuk> Andri, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, itu tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tembembe, tak tak Tak tugas Nabi Ibrahim. Bukit -bukit. Aku apa yai? Nah, tak ya, kan? <laughs> Nabi dan Pak, nah, dari... kamu kan Bapak banyak perhiasan itu. Itu kalau kalau di apa kalau dirampok orang gimana nanti? Nah, kita Nah, niki. Hmm. Hmm. Wakola, wa dan berkata Al Hasanu Hasan, rahimahullahu, rahimah semoga membelasihu kepada Hasan. Allahu Allah, laul al ulama, la nas misal al bahaim, la sor nasu al bahaim, laul al ulama seumpama tidak para ulama lasoro lasoro tentu menjadi anak manusia Misal bah ini seperti hewan seumpamanya tidak ulama-ulama itu wala mau bedo ini loh wis kata ancah akb saya ancah karom migel Umur, juga eh. nabi. Nih apa? Lalu lalu ulama, lacer, nas, kalbaim. So tidak jasa-jasanya para ulama, para kiai kiai itu orang itu seperti hewan eh, pacaran, tanpa nikah, ngerti-ngerti, peteng -ngerti petang bulan. Eh, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak mendapatkan hidayah para ulama makanya ulamae kudu genah dicek si. kalau ulamanya tidak genah bahaya, ya, bahaya. Eh? ada ulama ngaku dunia, ya. bahaya itu santrinya bahaya saya sering ngomong apa itu jadi kiai itu jangan oyak-oyak iuran -oyak ini standaritas kesolian seorang ulama bagaimana bisa dikatakan soli kalau urusan uang saja Nyampe seperti itu. Nanti kalau kolep gimana? Lah mana kolab? Almu Berok ini pertama kali pondok kolep. Pong Santri itu banyak yang nggak bayar. Dan satu-satunya pondok yang ada di Indonesia yang tidak pernah narik Santri yang telat. Gitu. Bisa umamanya apa itu? Keuangan pondok kurang terus kolep. Almu perok pertama kali kolab nyata nih ya, kita setiap hari bisa makan. Oke oh. nanti kandani ngono kuingin jenengan wali ya ustad nih. Kandani malah nggak paham. tuh woi. Hai artinya sesungguhnya, artinya sesungguhnya manusia. Apa itu uh, artinya sesungguhnya bitaalimi dengan mengajar ya khrujuna ya khrujuna keluar annasu manusia min bagi mati dari batas hewan ila haddil insaniyati menuju batas kemanusiaan wa dan berkata ikrimatu ikrima inna inna inna hadzal ilm samanan inna hadzal ilm ilmi inna hadzal ilm sesungguhnya inilah ilmu samanan ada harga kila diucapkan wa huwa apa itu harga qala qala Ikrimah berkata, Antadohu antaddoa, Agar engkau meletakkan hu pada ilmu, Fiman pada seseorang, yahsunu yang bagus, Hamluhu membawanya, Walayudayyuhu, Walayudayyuhu dan tidak menyanyiakan hu pada ilmu. Ilmu ini ada harganya, kan? Berhubung ilmu ini ada harganya, jangan pernah meletakkan ilmu kecuali pada orang-orang yang sikoh, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang eh? yang tidak akan menyanyikan ilmunya. Artinya, ujung ngawur eh? dulu itu orang ngajar ilmu itu seadanya, enggak seperti sekarang. Sekarang masya Allah pondok pesantren nyepon sorki alasannya santri biar banyak ngopo masyarakat nggak mau mengantarkan anak-anaknya ke tempat dengan ke pondok panjingan karena masyarakat udah tahu kalau panjingannya itu nggak faknya orang alim kalau kamu sendiri saja nggak ngalim bagaimana akan melahirkan para pakar mau kamu ditanya tentang asbabun lucul asbabun wurud gak pecus ditanya tentang pentakritan hadis nggak bejos, ditanya tentang ini maudhu apa doif perbedaannya, bagaimana kamu nggak bisa, eh? kenapa ini hadis, hadisnya lafaznya sama, tapi kalau di Sohri, Buwori itu Sohri, tapi kalau di Dawud hukumnya doif, kalau ada dia, Pak, di kitab-kitab lain hukumnya mau hmm, seperti itu, itu kan butuh ke- kealiman yang takik kan? Hmm? terusan ya? Ya, ya. harus lebih lebih kealimannya tidak hanya sekedar mulutnya tapi sudah menjadi perbuatan. <kola antadu 'ahu> <kola>, ikrimah berkata agar meletakkan hu pada ilmu fiman pada seseorang yahsunu, yang bagus hamluhu membawanya dan tidak menyanyiakannya dan tidak Hu pada ilmu hmm? serahkan ilmu ini kepada santri-santri yang sikol santri-santri yang baik Makanya kalau ada santri gak tenanan tuh, no. pengen gue tausir ngopo, nanti kalau alim tuh no, jadi maburut. Wakola hmm? dan berkata Yahya Yahya ibnu Muadzin yang tadi putranya ibnu Muadzin putranya Muad al ulama'u arhamu al ulama'u para alim arhamu lebih belas kasihan bi ummati muhammadin dengan umat kaji nabi muhammad Shallallahu alaihi wasallam min aba'ihim daripada beberapa ayahnya wa ummatihim dan beberapa ibunya Ulama itu toh dengerin dengerin, ulama itu toh kasih sayangnya kepada umat, kasih sayangnya kepada santri itu luar biasa. Makanya kenapa kok saya ngomong moni, ya? kenapa saya seperti deep kolektor? Bagaimana bisa dikatakan ulama kalau tidak punya sayang kepada murid? Bagaimana bisa dikatakan ulama kalau ada santri telat aja diuak, ujau, ujau, ujau, deep kolektor? Saya ngomong itu berdasarkan kan baca itu Quran itu tapi ulama layas alukum ikutlah kepada seorang ulama layas alukum ajiro yang orang lurah nari lawang sampean tentang ekonomi saja semerawut bagaimana akan menyelesaikan mata hatinya sandri kamu tentang masalah apa itu masalah pangkat derajat aja semerawut bagaimana mentarbiakan sandri udah nggak ada pecus nanti itu kedatangan santri ujung-ujungnya fulus. walaupun semua orang memang butuh fulus, tapi bu yo eh, kerakusan anda tentang harta, tentang uang itu lho kadang-kadang yowis kaya raya mobil pirang-pirang santri kata kataman lho ditegak 5 juta 10 juta lima juta 15 juta 20 juta orang tuanya itu nyampe dudul semua yang kalir romoyain ini, ini duit dengerin ini agama ini bukan untuk diobral dengan harta yang harta yang sedikit hmm? jangan takut jangan takut fakir nah, kataman ini kata kataman wong satu sih dan satu surunan satu jutaan dapat berapa coba? 100 juta. Huh? Lepas so urunan ini juta juga, juta peng seratus berapa? Huh? 2 miliar coba. 2 miliar. Kiri wangi, wali santri dua duel sapi, dua duel wedus, dua pitik, pitik habis malah mati sisan coba bujuk Pak Ya ini punya ini gua ngunu terus biji Nabi Nasuna-sunah orang itu kalau mata hatinya jelek itu itu tidak akan mampu menerima nasihat, tidak akan mampu seperti orang kalau organ tubuhnya baru sakit itu itu makan nasi gak doyan, makan ikan gak doyan, makan sate gak doyan. kenapa seperti itu organ tubuhnya sakit? Hmm. Jadi ulama itu arhamu bi-ummati Muhammadin. Ulama yang benar-benar ulama. Sayangi kepada santri. Nyampe-nyampe sayangnya kepada santri. Melebihi sayangnya kepada ayahnya. Kepada ibunya. Nyampe berani segala-galanya. Dengerin ini. Eh? Jangan sampai ada sebuah pondok pesantren masuk pondok pesantren seperti itu kang kang kajinapi itu nyampe meneteskan air mata melihat pondok mungu ini mungu santinya sedikit atau oh kemudian oh bingung alhamdulillah didatangkan santai sedikit entah santai sedikit aja kamu bisniskan huh? kila diucapkan wa kafat dalik wa kafah bagaimana dalikah mengwa bagaimana dalikah? itu Qala. Qala yahya berkata li ana abah agum li ana agum karena sesungguhnya ayah ayahnya ulama Al-ulama'u Al para ulama, arhamu Lebih dicintai Di umati Muhammadin Dengan umat Nabi Muhammad SAW Min wa hadim, Daripada ayahnya wa Dan ibunya Ulama yang benar-benar ulama Sayangnya kepada umat Tenanan, saking sayangnya ulama Kepada umat, nyampe-nyampe Umat sayang Full totalitas kepada para ulama. Nyampe-nyampe santri mencintai kiyainya. Jauh lebih cinta kiyainya daripada ayahnya dan ibunya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ayahnya menyelamatkan dari api dunia. Sedangkan guru menyelamatkan dari api neraka. Sehingga sayangnya seorang santri kepada kiyai. Itu semestinya harus sayang. Kiai begitu juga Kiai harus sayang kepada santri wabilmu minina terhadap apa itu terhadap orang mukmin ini tuh, kasih sayangnya tinggi. Nelayan hmm? Ustaz terus dikasih sayang kenapa jam segini saya ngaji. Hmm. Saya sudah ngantuk disingakon kowe ngaji lu sapa. Saya enggak pernah nyuruh kamu ngaji. Masalah ngantuk rumah kamu sing ngantuk kowe Saya juga enggak ngantuk, padha. Manusia, ar-radul basyaria. Beplah ora zaman melek terus. Ala Abah Agum Mbak menjaga HUM. Ya Faduna, Abah Agum Mbak menjaga HUM kepada umat Muhammad, minari dunia dari neraka dunia. Wahum, sedangkan para ulama, ya Faduna, menjaga HUM kepada umat. Muhammad min naril akhirati dari nerakanya akhirat. Ulama itu oleh menyelamatkan murid dari kobaran api neraka lek tenanan. Sedangkan kedua orang tua kita menyelamatkan kita dari kobaran api dunia. Dunia sama akhirat lebih utama akhirat karena akhirat itu akan selama lamanya. Sedangkan dunia tak kebun yang tahun Wakilah dan dikatakan awalul ilmi, permulaan ilmu as diam Pertama kali ilmu diletakkan pada diri manusia itu diam hmm? Jangan ngomong dulu, dialimkan dulu, jangan bicara dulu Nanti kalau sudah alim silahkan kamu bicara Sumal istimewa kemudian mendengarkan Pertama kali diam dulu Nawis diam mendengarkan Kalau kamu masih bodoh gitu sering-sering mendengarkan hmm? Hmm? Nanti kalau sudah mendengarkan Sumal Haifat Sumal itu kemudian menghapal Jadi diam di depan guru lalu mendengarkan apa yang disampaikan guru kemudian dihafalkan. Sumal amalu kemudian melakukan sumal amalu kemudian melakukan melakukan ilmu itu, sumana syruhu kemudian menyebar ilmu. Jadi pertama kali diam, nomor dua mendengarkan perkataan guru, kemudian dihafalkan. Kalau sudah dihafalkan, diamalkan Kalau sudah diamalkan, baru disebar Pam? Wakilah. Semoga manfaat Amin Langsung mulai kapal Semoga manfaat Ngajinya semakin sungguh-sungguh Lalu sudah alim coba ilmu ini diamalkan untuk memberikan kasih sayang kepada umat hmm? Lalu ilmu ini disebar kepada umat Kemudian urusan duniawi jangan diletakkan di Ada santri yang telat nggak usah ditarik-tarik ada santri yang gak bisa membayar, gak usah ditarik, kasihan Kenapa pondok pesantren jadi yang muridnya Kalau diprosentase sama yang sekolah itu kira-kira banyak yang sekolah apa Banyak yang pondok Sekolah Tuh. Dengerin ini Yang sayang kepada umat totalitas itu Semoga diberkahi Subhanakallahumma Wabiyamdika asyadu'ala ilaha ilintah Astagfirullahaladzim Walaikum